Uh, Selamat so sore semuanya teman-teman Terima kasih atas kesempatan Saya uh, akan coba bagikan dari apa yang sudah saya dapatkan Waktu seminar 2 minggu yang lalu Itu uh, tentang strategic execution through portfolio and program management Waktu itu kita split Bu Siska ada di kelas yang lain Saya ada di kelas jadi ini perkenalan sedikit dari pembicaranya Pedro. yang dibahas itu uh, uncertainty dan contingency management ini bahannya uh, ada introduction terus kenapa harus ada contingency management terus content, proses dari contingency managementnya sendiri seperti apa jadi ada beberapa yang dibahas ada 3 Waktu itu, tapi karena sesinya cukup padat, terus banyak yang bertanya juga, dan ini ya, belakangnya agak keteteran, banyak yang ketinggalan, jadi dia banyak yang kilat terakhirnya. Ya. Nanti kalau saya ngomongnya agak cepet di yang terakhir ya, arah maklum, karena bisa nanya juga kilat. Lalu eh, saya bukan ahlinya, jadi kalau nanya sesuatu ya, mungkin nanti kita jadikan masukkan buat pertanyaan lagi ke bapak pedramnya bu <guluh> siska katanya punya koneksi belinginnya <guluh> oh, <guluh> bisa nanya ya uh, yang saya share uh, yang apa yang saya dapatkan aja sedikit-sedikit uh, lalu ini introduction masih tetap sama uh, kualifikasi dari beliau oh ya. anaknya, <guluh> ya. anaknya oh yang mas adi cuma ya satu lagi Oh iya ya Tadi yang dipanggil papa Tadi yang dipanggil papa Oke oke oke oke Serta Sebelumnya ada yang harus dikirimkan Jadi kebetulan karena ada tayangannya sedikit Ini sudah datang Eh belum ya suara suara alright girls listen carefully Wrapping the apartment in Now, the candy will pass by on this conveyor belt and continue into the next room where the girls will pack it. Now, your job is to take each piece of candy and wrap it in one of these papers and then put that on the belt. You understand? <laughs> <You> understand? <laughs> yes, <Yeah>. sir. Let's see. <laughs> <Little row. laughs> <Little row. laughs> Jadi ceritanya katanya sebelum ikut program doing here? Don't downstairs boxing Paul, they kicked me out of there Look, to see what kind they were. This <laughs> the fourth apartment I've been in. Oh, I didn't do so well either. oh right, girls. Now this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped. You're fired. Listen. <laughs> oh! <laughs> <laughs> well, this is easy. Yeah, we can handle this, okay? pecat itu mah ya gak mungkin enggak dipecat gitu, ya. Jadi karena nggak punya contingency plan yang gitulah ceritanya. Lagi. Nah, kalau dilihat katanya ini ada beberapa kasus kalau dilihat setiap tahun malah meningkat gitu kasus eh, tentang bahwa project yang enggak selesai terus jadi uh, molor programnya ya. lalu dari uh, apa timeline itu menjadi kasus hukum ya ini ada datanya cukup banyak ya. bisa diberi, bisa dilihat kurang lebih satu dari tiga ternyata jadi kasus hukum ya. itu untuk contingency plan jadi mau penting untuk kontijensi plannya terus kalau kita lihat ternyata dari statistik 62% katanya secara rata-rata secara pasti over budget. Ya. Jadi yang perlu dilihat memang ternyata ada tanda-tanda bahwa resiko-resiko itu akan muncul. Dan eh, harus siapin untuk biaya dan waktu ya contingency. Kalau ada skenario skenario yang harus disiapkan, tapi yaitu karena kita nggak tahu standarnya, kadang-kadang kita bingung ya. Udah kita kerjain aja apa adanya gitu. padahal sebenarnya ternyata ada standarnya. Saya juga tahu. Ya. Ada standarnya ternyata responnya jempolan. Ya. Jadi ada standarnya, ada beberapa standar yang bisa dipakai. Ya nanti kalau mau lihat bisa tanya sama Bu Siska Bu Siska punya bunyi hal ini PEM Di PEM ada ya Bu? sedikit terikutnya nah, Ada beberapa tapi dibahas ya. Nah yang dipakai sekarang eh, yang kita akan coba adaptasi adalah yang ini Jadi eh, ada beberapa tahap yaitu Receptive Contact, Identify Risk, analyze Risk, Evaluate Risk, dan Treat Risk Nah, kalau dari sini, kira-kira mana yang paling baik menurut Anda semua? Apakah pilihan satu, pilihan dua, atau pilihan tiga? Pilihan tiga? Oke. Benar nggak Yang lain? Dua. Kenapa dua? Kalau yang tiga, maka yang lain. Banyak hari identifikasi. Ya, identifikasinya kebanyakan ya. Pak ya, <guluh> yang bawa kan di sana mangibaris sama jalan dulu aja. Asin. Yang tadi. Ya. Jalan dulu aja. Di depan persen <guluh> Ya, kalau lihat dari sini ya. Ini kan dari 5 langkah identify risk-nya itu satu. Jadi sebenarnya yang best practice. Memang best practice yang Katanya nomor 2 Tapi biasa yang dikerjakan itu nomor 3 kata. Common katanya Justru common itu nomor 3 yang yeah, repot. Jadi, Jadi best resi, practice nomor berapa? Best practice itu nomor 2 Nomor 2 tapi, tapi yang biasa yang, yang dikerjakan oleh orang itu nomor 3 Enggak justru kebanyakan identifikasi resikonya terlalu banyak ya, enggak, doang, gitu. oh iya mungkin karena dia juga dia juga orang asal jadi Mungkin dihasilkan dari pedangnya sendiri, orang Australia nanti ada beberapa nah kasus dari uh, proyek-proyeknya dia, dia sebagai orang sipil. Jadi, uh, teknik sipil, uh, banyak proyek-proyeknya yang berhubungan dengan teknik sipil. Mungkin karena dia menyebutkan yang best practice nomor tiga itu karena ya, dia pekerjaannya dari hasil pekerjaan, dari hasil apa yang dia kerjakan. Bien, mungkin tiga itu. Hmm, <Tan Y. laughs> Dia mah gak seumum ya uh, resiko sendiri itu uh, katanya Artinya adalah efek dari ketidakpastian terhadap tujuan atau goal Nah lalu ketidakpastian itu bisa dibagi jadi dua Ada yang inherent dan contingent Kalau inherent itu plan atau uncertainty-nya mencapai kurang hampir 100% pasti terjadi. Ya, mungkin kalau di project, Tahu ya kira-kira apa nanti? Nanti, nanti. Oke, okay, yang continue, unplanned atau event. Jadi, tiba -tiba. mal ya tiba-tiba dan malah mungkin tidak pernah terjadi karena di bawah 100%. Hmm. Jadi, untuk uh, risk management itu sebenarnya adalah faktor. Keseimbangan antara yaitu konsekuensi yang bisa kita terima sama kemungkinan tersebut Nah ini yang tadi dibagi, inherent dan contingent. Ya, inherent itu karena akurasinya pasti sama dengan 100%. in ya. assumption, walaupun memang tetap asumsi, tapi eh, kemungkinan pasti terjadi 100%. Kalau di kira tidak apa yang bakal terjadi 100% pasti terjadi. Onsite. Site. Siapa yang tahu? Site oh, okay. belum 100% oh, okay. Tapi pasti ada ya. Tergantung client. Tapi pasti ada ya. Yang gitu kan ada permintaan onsite mungkin. Oh, yeah, yeah. <laughs> nah, <laughs> jadi bisa dikenali ya. Bart. Ada ada poin-poin yang bisa dikenali. Nah kalau kontingent. <laughs> itu unmissured jadi memang udah outside dari parameter-parameter yang sudah ada dan kemungkinan terjadi itu sebenarnya di bawah 100%, 100, <tuk> ya. 100%. Saya enggak, 100%. menurut saya nggak tahu bahasanya yang dipakai kenapa <tuk> di bawah 100% tapi <tuk> <tuk> <tuk> yang jelas kalau menurut saya ini malah kemungkinan terjadinya jauh gitu ya kalau kita mungkin bencana alam gitu <tuk> ya soalnya kan <tuk> dia teknik sipil extreme wet weather jadi hujannya terlalu ini gitu terus industrial issue ada tanahnya yang tidak ini Apa yang? Ya. Ya. ini kalau yang best register jadi inherent dan contingent lalu uh, ini salah satu contoh yang dia <tuh>. coba lakukan untuk ya teknisi <tuh>. Ini koalinya agak sipil, jadi tahu pada kartunya gimana tuh? Janis itu apa? Depan, Menggali tanah, tanah Brownfield bro bro bro Project jadi sipil sih, cost of contaminated soil, soalnya kalau kayak di luar negara ya, gini ya, gini ya, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, pasti tau sih, nah. lebih hmm. resiko lebih pisah okay, tadi kan cuaca itu, cuacanya berubah pasti sih itu itu iya, itu kan beberapa mas, ini kata -kata. yang di luar lebih ah, uh. besar kalau mas lebih nangis kalau itu mas sebenarnya nggak nangis juga, kita bisa lihat Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya untuk resiko dan contingency biar backup plan kemarin kita lakukan tiap hari. Contoh misalnya kita travel to office. Masuk. Travel to office itu ke kepala apa? Soeta. Ke kantor itu bisa gimana? Ya, dari Bapak Bu Tasiba berapa langkah? Oh. Sudah. Sejak oke. Ternyata itu yakin Anda bisa sampai. Tergantung, tergantung apa? Macet Udah tahu hari apa aja yang macet? kerja? Tahu. kerja itu. Kalau pulang? Kalau pulang lebih macet. Lebih macet. Max atau lebih dari, nah, ini, ini, ya. Maksimum? 3 jam. pernah kita pernah ngalami kemarin sama Pak Fahmi ya waktu yang waktu ke CBA. 7 jam dari PSG sampai Bandung 7 jam. Itu kita nggak pernah bayangin bahwa itu bakal terjadi gitu. Dan itu benar-benar terjadi. Kita Selama proyek Tapi ee, itu kan ada kontingensinya. Jadi gini. Katakanlah saya harus sampai ke kantor misalnya Eeeh, <tuk> uh, hari Senin Ya, jam 7 pagi karena ada meeting yang sangat penting Pasti saya kan udah memprediksikan kalau dari rumah saya harus berangkat jam berapa Itu udah bilang kalo masih ambil itu Masih di wawancara Koknya mana sana, itu sih pokoknya kan lebih jauh tiap kali, gak apa-apa Abduh biasa, ini Jadi udah bisa juga Kita ternyata pagi-pagi aja kalau langsung aja nah waktu waktu seminar kita uh, ada yang pernah ditanya jadi sama Fedra Mnyonyo pernah ditanya, yang paling dekat katanya kantornya di sekitar si, di area area ini area Bundaran HI waktu itu area Bundaran HI Sudirman situ siapa katanya terus ada satu orang orang itu dari apa ya namanya Menteng, kalau nggak salah Nah ditanya, paling cepat sampai ke kantor berapa 30 menit katanya Jadi kurang lebih 30 menit Terus kalau ada meeting yang sangat penting dan kamu bakal macet Kira-kira kamu memprediksiin kurang lebih satu jam sampai sampai 2 jam kita akan persiapan Terus kalau meeting yang sangat-sangat penting Dan ini sangat sulit katanya Saya nginep di kantor katanya Jadi buat dia contingency plan nya adalah nginep di kantor karena likelihood bakal terjadinya 100%. Jadi kalau kita lihat untuk contingency sendiri berarti kita harus menambahkan resource berupa cost mungkin resource, mungkin time terhadap base estimated atau base schedule yang ada sesuai dengan confidence level. Jadi ada faktor confidence level yang harus diperhitungkan kontingensi bukan pengganti dari cost yang sudah ada, tapi adalah penambah. Jadi kontingensi tidak boleh ditambahkan kepada estimated base yang sudah ada, budget cost plan forecast, tapi akan ditambahkan kemudian itu sebagai additional request, uh, sorry additional resource, lebih sendiri. sendiri, terpisah. Uh, undesirable event, jadi yang tadi kan ada insara dan uh, itu yang satunya lagi uh, apa namanya? <coughs> yeah. itu uh, okay. harus sudah termasuk di dalam base estimated bukan di contingency. Ini best practice nya dia. Di waktu seminar mungkin ada yang ada yang menebar. <laughs> ada yang ngedebat ini. <laughs> ya, dia bilang e, harusnya masuk juga katanya. Jadi enggak boleh kelihatan Terus ini siklusnya. <coughs> Jadi e, pertama itu kondijensi kulturin yang paling bawah, lalu alokasiinnya dan kontrol. Hmm. Dan selama semua proses ini ya, selalu ada monitoring dan reporting. Nah, ini yang menarik ini sebenarnya. Ya, jadi karena ada yang namanya confidence level, jadi ada kalau project itu pasti ya minimal ada dua pihak yang berkaitan. Nah, setiap pihak itu punya confidence level masing-masing. Nah, untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh Uh, Buat party ya, termasuk resource cost time itu semua itu harus ada joint confidence level ya, Kalau di Australia katanya confidence levelnya p ya? 90 ya 90 berarti 90% pasti uh, berhasil gitu Project itu, itu pasti selesai dari sudut resource dari sudut cost dari sudut waktu ya nggak boleh, kalau sampai 100% Iya serius, jadi dari Dia uh, bilang Australia itu kenapa tidak meningkatkan Angka P90 itu menjadi P99 Karena P100 itu nggak mungkin katanya P99 Dari P90 ke P99 Itu dari sisi Dari sisi wak, Dari sisi waktu Dari sisi uh, uang Itu costnya bisa meningkat Jadi triple sampai empat kali jadi nggak make sense buat dia untuk memaksakan dari P90 menjadi 99 Nah, gambarnya kurang jelas, enggak kelihatan gak kelihatan gak kelihatan ya soalnya saya dapat yang ini yang, yang paling bagus ini saya saya dari, dari yang bisa di, bisa dipakai jadi ini JCL ya join perbedaan ini yang ya ya project ada titik-titik <kuh> Jadi dari sisi kandidat spk, baik klien maupun yang pelaksana proyek itu pasti ada titik temunya di sini. Ya, di sini itu ada ada posnya berapa? Posnya bisa berapa? Saya bisa jawab. Tapi e, pos itu bisa berarti resource, bisa berarti kos waktu bisa berarti juga long. Nah, ini ada titik ketemunya. Masalahnya adalah setiap proyek semakin mendekati ke titik ini, kompensasionalnya meningkat Betul. Tapi dari sisi uh, pekerja uh, apa yang mengerjakan proyek itu kemungkinan untuk mendapat semakin mendekati ini dia sebenarnya semakin sedikit karena ini makanya makin jadi biayanya mungkin mau nggak jadi begitu lewat ke sini si pembeli proyek itu sebenarnya udah tidak bersedia untuk pembayaran masalahnya jadi begitu nyampe sini justru malah dia kembali kemungkinan untuk proyeknya malah tambah sedikit jadi harus pas ya pak ya jadi harus pas di sini Ya. cuma kemungkinan <tuh> untuk pas itu juga kecil jadi Bisa. paling ya, mungkin ya. adalah dia ya, sedikit di bawah nah ini ada yang paling di bawah itu nah, ya. justru so, itu masalahnya jadi kontingensinya itu kita jangan sampai uh, kan ini kompensasi apa juga join ya kompensasi apa jadi dari sisi kita juga harus ada kompensasi apa bahwa kan bisa profit, kalau nggak bisa profitnya sama aja. Jadi, cara nyelesaiannya gimana? Dia bilang, kalau misalnya sampai terjadi dialangan kesana, yang paling gampang dia bilang, ya ganti aja buat direktur. Iya, soalnya udah masuk akal, buat, buat dia udah gak make sense Karena dia gak bakal dapet, angkanya orang-orang gede GBA jadi, kalau ya, ada yang kurang jadi yang perlu diperhatikan mungkin dari profil projectnya resiko project terus besar kecilnya project sama kompleksitas terus life cyclenya ya, jadi ada benchmarknya juga ini game ini ada gamenya katanya kalau misalnya anda Confidence berapa? Kalau misalnya anda punya uang 500 ribu ya, Terus ada bola di dalam kotak-kotak tersebut di Dalam sebuah kotak ya Tapi anda nggak bisa lihat isi kotak tersebut Apa? Ada 20% kemungkinan bahwa ada Anda akan dapat bola di dalam kotak tersebut Jadi nanti milih pilih kotak Di dalam kotak tersebut ada 50.000 ada 200.000, ada yang 500.000. Itu yang WC itu, itu tadi worst case ya, best case terus uh, most likely. Ya. Jadi probabilitasnya sampai 500 itu paling kecil. Ya. Kalau Anda dapat bola tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, jadi Anda harus nyebutkan nomornya dulu, angkanya. Kalau Anda masukkan tangan terus Anda dapat bola, ternyata tidak sesuai dengan bola yang kan? tidak sesuai dengan angka yang Anda sebutkan, yaitu tadi 50, 200, sama 500 itu, Anda akan kehilangan uang sisa berapa yang Anda akan siapkan untuk mengambil bola? Tanya udah, udah, udah, ada 20% udah, udah, untuk yang perhitungan kalkulasi dari kontingensi ada beberapa inputnya yaitu pertama yaitu proses aset organisasi proses aset quantity resource productivity rates yang ada jadi ada beberapa hal yang harus dimasukkan ini juga sama outputnya tapi masalahnya tetap pertanyaannya adalah confidence level berapa anda yakin bahwa bahkan bakal selesai dalam waktu kos yang sudah Anda tentukan. Dengan kos yang sudah Anda tentukan, waktu yang sudah Anda tentukan, terus resource yang sudah Anda tentukan. Dan Anda harus siapin per kontingensinya apa aja. Nah, untuk menghitung ada beberapa cara dibilang E, dipisah dulu yang pertama itu deterministik yang kedua itu probabilistik kalau yang probabilistik seingat saya harus pakai program aplikasi jadi ada program aplikasinya dia akan masukkan eh, faktor variabel variabelnya lalu dia akan iterasi kurang lebih 100 kali atau berapa dengan berbagai macam faktor nanti yang keluar ada project oh, yaitu dia salah, salah satu promosi, promosi software salah satu promosi software nah tapi yang bisa dilakukan oleh uh, kita tanpa software itu ada yang deterministik yaitu faktor base, item base, dan range base kalau range base itu agak lebih rumit jadi kalau faktor base kita faktorkan, uh, kita siapkan faktor-faktornya berdasarkan, kalau bisa berdasarkan ada data-data berdasarkan pengalaman jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah lalu kita bisa lihat track recordnya berapa confidence level kita berapa. dan kita bisa tambahkan ke situ misalnya <coughs> satu project pengeluaran kita misalnya eh, saya harus mengerjakan project selama dua bulan lalu harus maintenance satu tahun berarti 1 satu tahun dua bulan itu semua gaji karyawan harus beres di, di dalam proyek itu. Oh. Ya. Itu faktor base harus disiapin. Nah, terus uh, confidence levelnya kita berapa? Kalau misalnya ngelihat angkanya, oh, saya nggak confident sih. Angkanya segini bisa selesai gitu, berarti kita harus memberi atau kurangin gitu. Disitu. Kalau item base, ini setiap item kita, kita list, nanti kita tambahkan persentil, e, persentase confidence levelnya per itemnya berapa Misalnya contoh, untuk satu tas, kita beras, bisa yakin mengerjakan ya, dengan misalnya resource yang paling benar Itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 main base. Terus kontingensinya apa? Kalau misalnya tidak terjadi tidak selesai dalam waktu dua minibus, kita confidence nggak? Kita dia bakal selesai dalam waktu dua minibus. Kalau nggak selesai dalam waktu dua minibus, kontijensinya harus kita tambahin berapa? Misalnya harus saya tambahin satu lagi, gitu satu lagi, gitu. tiga hari, ya. tiga minibus. Ya. <coughs> Itu pertas, tentunya bukan per faktor sedangkan untuk range base ya kita harus ngebuat range kalau contohnya seperti ini yang dia sebutin ini yang angkanya yang harus yang, yang, yang, yang harus yang mosaic base nah nanti kalau forecast-nya berapa, base-nya berapa. Lalu, disini ada faktor lain di mana ada 10% dari biaya pasti harus ada. Bukan bilang PM mesti harus bayar. Dia bilang gitu. PM nya harus dibayar. Project ini ini harus dibayar. dia masukin angkanya, 10% dari kuasa itu harus dibayar. Jadi, mau nggak mau, nilainya minimal harus dari 10% itu. Lalu, ada yang bawa-bawanya, ada beberapa faktor. Oke, okay. calculation itu nanti. Nah, ini yang hasil kerjaannya dia waktu itu. Jadi, dia sempat ada pekerjaan untuk. Metro project, itu kalau nggak salah, kemarin itu sembilan ya? juta, sembilan juta, kalau nggak salah sembilan juta, sembilan juta, sembilan juta, sebelas, Australia juta, sebelas, ya? 11 juta, sebelas, sembilan juta, sebelas, sembilan juta, sebelas, bahwa proyek ini harus selesai jadi parameternya itu 90% P90 dia harus selesai dalam waktu 9 bulan lalu e, dari dianya sendiri P yang dia yakin cuma 30 P30 jadi 30, 90 jadi yang dia kerjakan adalah dia mengkalkulasi karena setelah dia kalkulasi itu Timeline yang dia yakin sanggupi itu adalah sekitar dua tahun 24 bulan Lalu dia kosi semua dia hitung Dia tagihkan ke uh, pemerintah Australia Sanggup bayar segini gitu Ternyata pemerintah Australia yaitu 11 itu dia sanggupin bayar Lalu dikerjakan, setelah dikerjakan memang Timeline nya dia sampai 24 bulan Walaupun uh, permintaan dari permintaan awas kan 9 bulan ya. Ternyata selesai pekerjaan itu 21 bulan ya. Jadi buat dia ini bisa dibilang sukses katanya Karena PS 90 dulunya ya, Walaupun over limit dari waktunya ya. Tapi dengan berbagai ketentuan yang dia buat di dalam uh, apa, Ndianya ya udah ada, ndi udah ada PKS-nya dulu, jadi kerjasamanya sudah disebutkan dulu di dalam kerjasama bahwa e, timelinenya yang saya sanggupi cuma segini, ya, ya terus biayanya sekian-sekian-sekian, dia bisa membayar pegawai pegawainya dia selama dua tahun Full cool. Lalu pekerjaan selesai dalam waktu 21 bulan Dan pegawai pegawai ini cukup sukses buat pegawai Yang ini nggak sempat dibahas. <laughs> ya. Untuk yang berikutnya, itu adalah contingency yang terjadwal. Jadi, ada cost yang memang harus dijadwalkan dan Kalau seharusnya harus dibuat ya. yang tadi saya sebutkan saya juga gimana hmm. kira-kira best hmm. apa apa hmm. ikut Nah, tiga, ya. ya kayaknya yang mas, ma, paling masuk akal itu ya. Iya. Kalau dimasukin ke project manager kayaknya corporate ngamuk. Airman marah nanti. Maksudnya gimana sih <laughs> <laughs> Jadi OPMC -nya dia 5M dari 100 masih ada 5M. Berarti kalau dikasih project manager ya nanti takutnya masih ada. Oh, dia senyata, oh. Jadi biaya-biayanya masih bisa diturunkan oh. <tik> Lalu yang schedule dan konsepsi ini juga seperti kira kira yang paling baik yang mana nih praktisnya cuma of schedule contingency to 12 months satu ya <laughs> langsung dinilai satu ya satu ya kalau ada risk profile ya? kalau nggak ada risk harus ada harus ada ya kalau ada risk profile pasti ketahuan jadi video oh ya ya ya soalnya dia memang bilang ada kecenderungan sih memang ada orang yang di awal katanya Terus ada kecenderungan orang iya. yang Distribyornya baru di terakhir ya. Walaupun memang ada juga yang Evenly ya distribuyernya <tabit> Tapi memang best practice Yang best berdasarkan risiko nya Ya ada faktor-faktor yang harus di- Eh oke okay nah ini dari sudut dan biaya tadi yang ini masih positif kalau sudah sampai biaya yang sudah itu masih dibagi tiga kalau dibagi tiga itu masih hijau jadi masih oke okay. kalau sudah kuning itu harus siap siap itu udah udah masuk kontijensi kalau yang merah udah udah abis bisa bisa <tuh> nih <tuh> kayaknya iya 80 nya udah, kayaknya udah udah mendekati habis-habisan kayaknya ya sorry yang 40 nya ke bawah itu udah mulai mendekati habis-habisan <tuh> jadi ada ini yang agak buru-buru terakhirnya jadi saya juga nggak ngerti ini agak banyak <tuh> banyak di uh, percepat nanti kalau misalnya <tuh> sis bisa juga ya. gitu. terlalu tolong dijelasin. Ya. Nah, terlalu cepat. Beneran cuma cepet banget ya. ini. Kayaknya saya cuma ngeliat sekilas terus dicepetin Ya. Nah, ini kalau misalnya ada budget katanya 5 juta untuk 12 bulan, terus 2 jutanya dialokasi oleh ya, ini kan, kan media. Lalu ada 6 bulan kemudian ternyata 2 jutanya diklaim untuk pembayaran Uh, Desain variation kalau. Kalau berkontingensinya tiga. Ini masuk nya ah. sudah status apa? Katanya. Oh, Hah? Saya juga jawabnya red bu, tapi jawabannya oh. bukan itu. Ember. Ember, dia bilang. Ember. Ember. Ambil. Jadi masih kuning Masih oke. Okay. Sikun. masih ada nih juga, ini tuh udah dia resign buat dia, tapi buat ya, saya udah ya. merah sih, karena tinggal itu kan buat saco, iya, udah, udah, udah tapi dia gitu. udah pindah kan sebenarnya, nah ini juga banyak didebat tuh, banyak yang marah, banyak, ya. nggak <gat> ya. bisa itu katanya, <gat> ya, <gat> tapi dia jawab, ini bukan gue, kalau masih gue beli udah potain, oh iya ya memang si orangnya ributnya di antara green dan eh sorry, di antara DM dan tadi oke okay. kita udah bicara tentang risk management ya tadi begitu banyak kira-kira gini -kira. ada ada kalau Saya yang dipilih pertanyaan Bisa bisa di Hah? Oke oke oke. Ini ada yang tayangan. Ini katanya. Secukup apa untuk Taduh, Suaranya kita? Ini suaranya harus di ini <tay> <tay> oh, oh. aku sorry ya speakernya gak jauh enggak jauh ini speaker kuat oh ada pemimpin gak ada risk management sama sekali masih oke okay lah ini ya, middle, most likely lah <laughs> nggak bakal terjadi. <laughs> Yang kedua, nah, ini semuanya juman banget ya. Oh ini udah terpisah banget. Cada aqui. Que do nada você tá aqui. Gak cukup, jadi yeah. oh, yeah. ini manajemennya nggak cukup. <laughs> Kalau gua siap-siap, ada satu lagi yang ini tanpa manajemen sama sekali. Ganjangnya Gen cuma pakai bahan. katanya waktu terakhir itu seberapa cukup katanya kontingensi yang anda sudah siapkan eh, mungkin nggak akan siapnya <laughs> nah ya, siap dulu, ya thank you Best, ya sering okay. dari saya ya <laughs>